mat mat mat merokok kita aduh aku gak merokok eh bencong oh bangkit kelelakianku mana mana mana mana langsung Langsunglah kami isap jantan luar biasa begitu sedang ngisap lewat ustaz oh, langsung injak injak Mudah-mudahan Ustadz nggak ngeliat. Mundur mobilnya. Turun. Antum tasrob. Bukan. Kawan ini cuman berani buat masalah. Tapi tidak bertanggung jawab. Dia yang ngajak. Dia yang pengecut. Begitu ditanya. Anta tasrob. Lah Ustadz. Pas bilang lah itu asapnya keluar. Lah Ustadz. Habis ketahuan.